Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru semua. Apa kabar pagi ini? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya Bapak Ibu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Baik, Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pemberkasan usul nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu tentang jabatan fungsional guru tahap 2, Bapak-Ibu. Nah, oleh karena itu, bagi Bapak-Ibu yang baru saja menemukan video channel kami, silakan Bapak-Ibu untuk menekan tombol subscribe, lalu bunyikan tombol lonceng, dan jangan lupa Bapak-Ibu untuk meninggalkan komentar agar kami dapat menjadikan evaluasi sehingga kami dapat memperbarui video-video kami. <tuh> Baik Bapak-Ibu, langsung saja ini baru tadi sore kita menerima surat edaran dari BKD atau Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang tentang syarat pemberkasan nah ini nanti pada video kali ini saya akan mengupas tuntas saya memberikan bantuan bagi Bapak Ibu yang malas membaca dan sulit untuk memahami dari apa yang Bapak Ibu baca nah harapannya video ini dapat membantu Bapak Ibu untuk memperjelas tentang syarat-syarat dalam pemberkasan pengusulan NIP PTKK Guru, Bapak-Ibu <tuh> baik, Bapak-Ibu langsung saja nah, menindaklanjuti nomor 810, garis miring 33, garis miring 22, garis miring tahun 2001 pada tanggal 6 Januari tentang hasil seleksi kompetensi tahap 2 PPK Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2001. Bersama ini disampaikan sebagai berikut. Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan daftar ulang dan pemberkasan usul NIP PPPK dengan kerantuan sebagai berikut. Bagi Bapak-Ibu yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 2, di wilayah Kabupaten Magelang. Nah, ini silakan Bapak-Ibu untuk melakukan pemberkasan ulang, Bapak-Ibu. Nah, syarat-syaratnya itu apa saja, Bapak-Ibu, dalam melaksanakan pemberkasan ulang? Yang pertama, Bapak-Ibu, ini pemberkasan ulang ini akan dilaksanakan pada jadwal yang terlampir di bawah ini, Bapak-Ibu. Yang penting, Bapak-Ibu, dalam pemberkasan itu, jangan sampai fatal Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pahami ketentuan-ketentuan yang ada di bawah ini sehingga nantinya Bapak Ibu ketika pemberkasan tidak ada kesalahan atau kekeliruan baik Bapak Ibu yang pertama pada poin A ini adalah nanti ketika pemberkasan ulang Bapak Ibu harus hadir secara mandiri Bapak Ibu tidak boleh mewakilkan untuk melaksanakan verifikasi berkas secara luring untuk usul penetapan di PPK dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi yang perlu Bapak-Ibu pahami, besok saat pemberkasan ulang secara luring ini Bapak-Ibu harus datang sendiri Bapak-Ibu yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan. Kemudian ketentuannya apa saja Bapak-Ibu? Yang pertama adalah Bapak-Ibu hadir di Pusdiklat Pamong yang lokasinya di Desa Ndlimas, Tegal Rejo, alamatnya Jalan Kiai Abdan, Ndlimas, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Pada waktu yang ditentukan, sebagaimana terdapat dalam lampiran satu pengumuman ini. Nah, jadi nanti bapak ibu guru dalam pemberkasan luring, pemberkasan ulang itu bapak ibu harus datang sendiri. Lokasinya di Desa Delimas, bapak ibu. Delimas, Tegalrejo, Jalan Kiai Abdan. Nah, kapan bapak ibu? Panjenengan datang ke sana, itu nanti jenengan melihat jadwalnya, Bapak Ibu. Nah, jadwal itu ada di bawah lampiran berikut ini. Yang penting Bapak Ibu nanti siap, kapan jadwalnya, silakan Bapak Ibu diagendakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu memakai kemeja atas berwarna putih. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan pemberkasan secara luring, Bapak Ibu wajib hadir dengan menggunakan meja berwarna putih polos tidak ada garis-garisnya dan tanpa corak dan menggunakan celana panjang atau rok berwarna hitam sepatu pantofel hitam tidak diperkenakan memakai kaos nah jadi Bapak Ibu saat pemberkasan ulang P3K, dalam pengusulan ini Bapak-Ibu tidak boleh memakai kaos, meskipun kaosnya berwarna putih. Celana, celana juga tidak boleh berbahan jin dan tidak boleh memakai sendal. Harus memakai sepatu pantofel, Bapak-Ibu. Ini harus perhatikan. Jika Bapak-Ibu guru, bagi Ibu guru, ya bagi Ibu-Ibu atau Mbak-Mbak, ini yang memakai kerudung, diwajibkan untuk memakai kerudung yang warnanya hitam ya jangan putih nanti dikira pocong atau jangan juga warna merah ya jilbab yang dipakai warna hitam Bapak Ibu nah ini syarat yang kedua lalu syarat yang ketiga Bapak Ibu panjenengan datang ke sana pada jadwal yang sudah ditentukan membawa asli kartu tanda penduduk dan kartu, tanda, dan kartu keluarga. Nah, dan kartu keluarga atau surat perekaman data penduduk. Jadi, Bapak-Ibu, pada saat panjenengan melaksanakan pendaftaran ulang dalam pemberkasan pengusulan NIP P3K Guru, ini yang paling penting yang Bapak Ibu wajib membawa adalah kartu tanda peserta ujian Jadi dulu ketika Bapak Ibu saat ujian ya itu kan ada kartunya Nah kartu itu Bapak Ibu bawa yang asli Jangan sampai lupa kartu ujian wajib dibawa saat pemberkasan luring Bapak Ibu Nah, karena kartu ujian ini adalah di situ tertera kode atau nomor ujian Bapak-Ibu untuk membuktikan bahwa Bapak-Ibu pernah mengikuti ujian P3K. Nah, oleh karena itu kartu ujian ini harap dibawa Bapak-Ibu. Kemudian kartu tanda penduduk Bapak-Ibu. Nah, ini nanti kartu tanda penduduk Bapak-Ibu silakan dibawa. <tuh> Jangan sampai lupa. Kartu penduduk atau KTP dan kartu keluarga Bapak-Ibu. Dan kartu keluarga. Jadi nanti Bapak-Ibu membawa KTP panjenengan sendiri dan kartu keluarga Bapak-Ibu yang asli silakan dibawa. Bagaimana Pak jika KTP atau KK-nya masih dalam proses pengurusan baik hilang ataupun pengurusan lainnya nah itu nanti Bapak-Ibu silakan Membawa surat rekam data penduduk dari catatan sipil, jika Bapak Ibu KTP-nya dalam proses ataupun kakaknya. Jadi, ini wajib dibawa Bapak Ibu, ya, nah, kartu tanda peserta ujian, kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian kartu keluarga atau surat perekaman medis. Nah, di poin ini. Saya juga menambahkan, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah beristri atau sudah bersuami, silakan Bapak Ibu untuk membawa KTP asli, suami atau istri Bapak Ibu. Ini untuk jaga-jaga nanti jika ditanyakan. Tetapi yang paling penting, tiga poin ini ya: membawa dokumen asli, kartu tanda ujian, KTP, dan kartu keluarga. Ini wajib dibawa Bapak Ibu saat Bapak Ibu melaksanakan verifikasi luring dalam pengusulan NIP PPK. Kemudian yang keempat Bapak-Ibu, Bapak-Ibu membawa seluruh dokumen asli dan menyerahkan seluruh berkas kelengkapan usul penetapan NIP PPK sebagaimana terlampir dalam lampiran dua pengumuman ini. Nah, jadi, saat pemberkasan luring, ya, Bapak Ibu, silakan untuk membawa seluruh dokumen asli dan kelengkapan usul penetapan NIP sebagaimana terdapat dalam lampiran 2, Bapak Ibu, nah, lampiran dua ini isinya apa saja? Bapak Ibu, mari kita simak, Bapak Ibu, isinya pada lampiran dua bapak ibu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bapak ibu bahwa di dalam lampiran dua itu, ya, yang harus bapak ibu bawa besok ketika pemberkasan luring. Nah, isinya antara lain ini bapak ibu, ya. Jadi ini adalah berkas-berkas asli atau fotokopi yang nantinya harus Bapak-Ibu bawa ketika Bapak-Ibu melaksanakan pemberkasan luring Bapak-Ibu ya ini jangan lupa diantaranya surat lamaran bermatai Rp ribu fotokopi ijazah dan transkrip dilegalisir kemudian data riwayat hidup dengan menggunakan formulir hasil cetakan ditandatangani menggunakan tinta hitam kolom yang masih kosong menggunakan huruf balok dan menggunakan tinta hitam nah mari kita bapak ibu kita perjelas di antara dokumen-dokumen yang harus dibawa ini ini isinya nanti apa saja silakan bapak ibu simak video berikut ini yang pertama bapak ibu ya yang harus Bapak Ibu bawa adalah surat lamaran asli, Bapak Ibu. Jadi, surat lamaran asli ini yang sudah Bapak Ibu tempel 5 ribu Dan ditandatangani menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Bupati Magelang. Nah, ini nanti wajib Bapak Ibu bawa ketika Panjenengan mulai pemberkasan secara daring, Bapak-Ibu. Jadi surat lamaran asli jangan lupa. ya. Kemudian yang kedua adalah fotokopi ijazah dan transkrip, Bapak-Ibu. Nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwewenang. Nah, jadi berkas yang kedua, yang harus Bapak-Ibu bawa untuk Pemberkasan secara daring ini adalah ijazah dan transkrip bapak ibu. Bapak ibu harus membawa fotokopinya dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini cukup satu lembar saja, ijazah satu, transkrip satu. Yang paling penting bapak ibu wajib membawa ijazah aslinya dan transkrip aslinya. Ini harus dibawa bapak ibu karena nanti jika saat verifikator menanyakan bapak ibu langsung bisa menunjukkan. Nah oleh karena itu ijazah dan transkrip asli jangan lupa besok saat uh, pemberkasan secara daring bapak ibu membawa ijazah ini. Ye. Kemudian yang ketiga bapak ibu poin yang ketiga yang harus Bapak Ibu bawa besok saat pemberkasan daring. Oh, maaf, luring. Ini Bapak Ibu membuat daftar riwayat hidup dengan menggunakan formulir hasil cetakan dari sscasn.bkn.go.id dan diterima tri 10.000. Kemudian ditandatangani menggunakan tinta hitam kolom yang masih kosong diisi menggunakan huruf balok menggunakan tinta hitam nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui berkas yang ketiga adalah daftar riwayat hidup Bapak Ibu, yang sudah ditandatangani dan sudah ditulis menggunakan tinta hitam bagi kolom yang masih kosong menggunakan huruf balok Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu, bahwa DRH ini ya DR DRH yang harus besok Bapak Ibu bawa ketika pemberkasan online ini antara lain adalah DRH yang sudah ditandatangani Bapak Ibu. Sudah ditandatangani dan juga sudah di apa namanya ditulis menggunakan kolom warna hitam nah seperti ini Bapak Ibu jadi nanti di DRH Bapak Ibu ini seperti ini Bapak Ibu jangan lupa di sini nanti Bapak Ibu tulis kembali nama Bapak Ibu ditulis namanya menjadi menggunakan tinta berwarna hitam contoh Bapak Ibu nama Bapak Ibu di sini katakan Siti ya maka nanti di sini juga harus ditulis menggunakan tinta hitam dengan nama sesuai dengan nama yang ada di sini. Jadi kalau di atas ini namanya Siti, di bawah juga ada Siti. Ini jangan lupa Bapak Ibu, di dalam DRH nanti ada seperti ini. Wajib di sini ditulis. Kemudian tempat layar juga ditulis. Kalau di sini Jakarta, ya di sini ditulis menggunakan tinta hitam Jakarta menggunakan huruf besar tanggal lahir juga harus diisi tanggal lahir sama seperti yang ada di atas ini nah ini untuk cara pengisian DRH sebelum nanti Bapak-Ibu upload nah kemudian di bagian bawah DRH di bagian bawah sini Bapak-Ibu nanti jenengan juga harus uh, ditulis ya nah, sini tulisnya nanti Magelang ya, Magelang atau Windusari atau kecamatan boleh di sini ya, Magelang boleh, kecamatan boleh, lalu diberi matrai dan ditandatangani. Nah, jika nanti di sini sudah, maka DRH Bapak Ibu siap diupload dan siap untuk digunakan sebagai pemberkasan pengusulan NIP. Nah. Nomor tiga, DRH sudah Bapak-Ibu ya, jangan lupa pastikan DRH-nya sudah diisi. Kemudian yang poin nomor empat adalah surat pernyataan lima poin Bapak-Ibu. Nah, surat pernyataan lima poin ini ternyata eh, dari beberapa sumber ini ada yang terbaru Bapak-Ibu. Jadi surat pernyataan lima poin ini saya sarankan Bapak-Ibu menggunakan dari lampiran empat yang ada di edaran BKD nah, lampiran 4 yang mana Bapak Ibu, mari kita simak nah, lampiran 4 itu ada di sini Bapak Ibu nah, ini adalah contoh surat pernyataan terbaru pernyataan 5 poin ya, seperti ini bentuknya ini nanti, ini dihapus Bapak Ibu ya, ini dihapus kemudian Bapak Ibu cukup menuliskan nama Bapak Ibu di sini nama tanggal lahir jenis kelamin agama pendidikan terakhir jabatan yang dilamar lokasi penempatan dan alamat KTP. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu isi semua, kemudian diberi materai dan di sini ditulis nama kota Bapak Ibu. Contoh, Kabupaten kabupatennya nggak usah, itu tulis Magelang. Nah, nanti sebaik penulisan di sini tulis Magelang tidak kecamatan Bapak Ibu, tapi kota atau kabupaten Magelang, kemudian nama Bapak Ibu ditulis dan ditempel 5 tray karena format ketara surat pernyataan 5 poin ini profilnya berbeda Bapak Ibu ini lebih banyak, jadi saya sarankan Bapak Ibu mengacu yang lampiran 4 ini ini untuk surat 5 poin kemudian yang kelima Bapak Ibu surat pernyataan tidak terlibat dalam penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian atau pemberitaan yang menyesatkan nah ini surat ini juga formatnya ada Bapak Ibu di lampiran 5 jadi nanti Bapak Ibu tinggal download ya, kemudian diedit seperti poin 5. Jadi nanti formatnya juga agak beda dikit pada profil data Bapak Ibu. Lalu yang keenam adalah surat asli keterangan catatan kepolisian. Nah, ini tidak ada masalah Bapak Ibu nggih. Terus asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, biasanya Bapak Ibu Surat keterangan asli sehat jasmani dan rohani ini biasanya suratnya berbeda. Ada dua surat Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nanti di dalam pengisian DRH, dua surat ini antara surat jasmani dan rohani, nomor suratnya diisi keduanya Bapak Ibu. Jadi jangan diisi salah satu, tapi dua-duanya diisi dengan diberi tanda garis miring di tengah-tengahnya untuk membedakan ini surat yang jasmani dan ini surat rohani. Tengah-tengah dikasih garis miring. Tidak usah dikasih keterangan. Kemudian nama dokter yang memeriksa juga sama. Sini nama dokter jasmani, sini nama dokter rohani. Tengahnya dikasih tanda seperti ini. Nah, kemudian yang kedelapan adalah asli Surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan. Nah, nanti Bapak Ibu perlu saya ingatkan kembali, jika Bapak Ibu ingin mengupload surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, ini yang diupload jangan surat keterangannya saja, Bapak Ibu tapi upload dengan hasilnya. Hasilnya juga diupload. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang harus Bapak Ibu upload itu jangan hanya suratnya yang satu, tapi kedua-duanya harus diupload. Contoh ini Bapak Ibu, surat bebas narkoba sebentar saya carikan Nah, di surat ini Bapak Ibu jangan hanya menyantumkan ini saja Bapak Ibu tetapi hasilnya seperti ini nah ini juga harus dilampirkan soalnya pengalaman di tahap 1 banyak yang tidak melampirkan ini jadi ini surat keterangan bebas narkoba dilampiri dengan surat hasil hasil ini ini Bapak ibu negatif tidak positif, yang ini juga negatif, yang ini juga negatif. Ini nanti Bapak Ibu lampirkan jadi satu dengan surat keterangan bebas narkoba. Begitu Bapak Ibu, lalu yang kesembilan adalah fotokopi sertifikat pendidik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pendidikan PPG atau memiliki surat SKL surat keterangan lulus PPG, silakan nanti fotokopinya dilampirkan Bapak-Ibu. Ya. Kemudian yang nomor 10 adalah fotokopi surat keputusan pembagian tugas dalam satu tahun terakhir atau surat keputusan pengangkatan sebagai GTP yang dilegalisir kepala sekolah. Nah, pada poin 10 ini Bapak-Ibu nanti dalam pemberkasan daring, oh maaf, dalam pemberkasan luring ya, yang tepatnya di Tegal Rejo, Bapak Ibu pada poin 10 silakan membawa surat tugas mengajar terakhir. Contoh kalau sekarang Bapak Ibu ya nanti membawa surat pembagian jam mengajar tahun 2021, tak hari semiring tahun 2022 nah ini nanti Bapak Ibu bawa bisa semester 1 bisa semester 2 terserah, yang penting Bapak Ibu memiliki fotokopi ini dan sudah dilegalisir kepala sekolah selain itu nanti Bapak Ibu juga diharapkan membawa surat keputusan pengangkatan sebagai GTT nah nanti Bapak Ibu membawa surat pengangkatannya Bapak-Ibu dulu pertama kali sebagai GTT, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, silakan aslinya dibawa dan membawa surat keputusan pembagian tugas mengajar yang dilegalisir. Ini aslinya juga harus Bapak-Ibu bawa. Nge? Jadi aslinya juga harus dibawa. Kemudian yang nomor 11, pas foto formal, pakaian putih, berlatar belakang merah dengan kualitas foto memadai. Ukurannya 4x6 sebanyak empat lembar. Nah, ini saya rasa tidak ada masalah. Lalu yang poin nomor 12 membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Nah, meskipun di sini Bapak Ibu ditanyakan fotokopinya, tapi di atas tadi kan Bapak Ibu sudah membawa aslinya. Jadi otomatis wajib aslinya dibawa. Wajib membawa asli Ini Bapak Ibu nge. Asli jangan lupa. Kemudian yang 13 adalah fotokopi akta kelahiran yang bersangkutan dan anak. Jadi nanti Bapak Ibu membawa fotokopi apanya Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu dibawa semua ya. Untuk bukti bahwa betul-betul Akta fotokopi yang Bapak-Ibu sertakan itu adalah akta eh, asli yang Bapak-Ibu miliki. Kemudian yang empat belas adalah fotokopi surat nikah jika sudah menikah dan akta cerai jika sudah cerai atau meninggal dunia. Dan nah, nanti Bapak-Ibu membawa akta cerainya atau akta kematiannya. Kemudian yang nomor lima belas adalah fotokopi seluruh ijazah. Yang dimiliki mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir Jadi mulai SD sampai S1 ya Bapak Ibu silakan membawa fotokopi ijazahnya Dilegalisir atau tidak Pak? Cukup fotokopinya saja Namun bila Bapak Ibu punya legalisir Silakan dibawa yang legalisir itu juga lebih baik yang penting Bapak-Ibu membawa seluruh fotokopi ijazah yang Bapak-Ibu miliki mulai SD sampai S1. Nah, kemudian yang terakhir adalah formulir bekas usul penantapanip sebagaimana lampiran 6. Nah, kita buka Bapak-Ibu. Lampiran 6 seperti apa? Nah, di lampiran 6 nanti Bapak-Ibu di sini... Ini Bapak Ibu print, ini dihapus ya, ini dihapus. Kemudian Bapak Ibu print ini, di 6. kemudian Bapak Ibu tulis namanya, nama lengkap di sini. Tempat tanggal layarnya ditulis di sini, jabatan di sini, lokasi pendidikan nomor telepon. Nah ini gunanya untuk apa? Untuk mengverifikasi berkas yang Bapak Ibu miliki berkas Bapak-Ibu ini sudah lengkap atau belum nah nanti Bapak-Ibu ngeprint ini sendiri sebagai kontrol nanti ini ditempelkan paling depan pada uh, file uh, carry file yang Bapak-Ibu miliki nah nanti Bapak-Ibu centang contoh Bapak-Ibu sudah memiliki surat lamaran sudah ada surat lamanya berarti nanti Bapak-Ibu tinggal centang sendiri fotokopi ijazah dan transkip sudah legalisir Bapak Ibu centang sampai terakhir. Jika semuanya sudah lengkap, silakan Bapak Ibu mencentang sendiri. Nah, nanti jika itu tidak lengkap, maka ini akan dihapus centangnya dan berarti Bapak Ibu memiliki kekurangan yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, setelah ini dicentang semua, nanti di-print, ini enggak usah ya. Kemudian ini diisi, di-print Kemudian nanti ditempelkan di paling depan halaman carry file Kemudian di sini tulis nama Bapak Ibu dan tanda tangan Bapak Ibu Nah jika sudah selesai berarti Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan pembarkasan secara luring pada tahap pengusulan NIP PPK eh, di pendaftaran ulang Demikian Bapak Ibu tutorial dari saya apabila ada kesalahan dan kekeliruan itu semata-mata kebodohan dari saya sendiri dan kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya silakan menulis di kolom komentar nanti akan saya jawab secepatnya demikian dari kami saya akhiri wabilai taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh